Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa saudaraku hari ini kegiatannya tetap berjualan Terima kasih untuk saudaraku yang baru gabung Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan Kelancaran rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan Amin Tidak lupa juga selalu mengingatkan Di saat musim penghujan seperti ini Kita harus selalu jaga kesehatan ya saudaraku kita makan yang teratur, tidur yang teratur, istirahat yang cukup seperti itu. Kemudian untuk saudaraku mungkin yang ada yang ditanyakan untuk seputar sayur atau berjualan seperti ini silahkan dikomen saja ya saudaraku. Terima kasih. dalam? oke insya Allah siap maksudnya bagi ini separohnya sampai aku belonjo berarti ini? Oh. berarti itu randik ini barang nih gak diingin nih berarti orang mereka, orang di sisi sana. Oh, <laughs> ya alhamdulillah loh. Berjumpa saudara Lur Kita review. Peh dagangannya sarmentek nak. Terang harga harganya berapa bro? Harga jual aja saja. tak review. Kirah. Ah. Empat ribu. Oh harganya Rp4.000, kalau ini biasanya Rp2.000 ini Ini pilih ini tomat Rp1.500, oh murah lor terong Terong Rp1.000 Ini biasanya Rp2.000 ini Ini koroh Rp2.000 Ini kayak timon Timon pilih? Rp2.000 kemurahan lor aku adalah biasanya dua setengah <laughs> berarti ke pintu nih kacang-kacang kacang wah ini ada dagangan turah ya lek kacang ya di kacang mesti 3 kenek kena 3 sesok biasanya kira-kira enggak apa-apa, Hai. Hai. Seperti biasa, pelanggan. Suasana di sekolah Di sekolah MP Mark Alhamdulillah turun hujan lagi saudaraku Tapi kalau keseringan hujan ya bukannya senang ya Tapi malah jadi sedih <laughs> ah, Hujan lagi Kita review aja sisanya ini gondes atau labu siem harga 5000 masih tiga pondok milih oke okay. terong getas terong kecil harga 2000 masih 4 tomat harga 1500 masih 2 terong harga 3000 masih 2 ah sambil hujan ini hujanan jagung harga Rp5.000 masih dua sawi harga Rp2.000 sawi gajah masih dua terong pondo harga tiga setengah ada tiga buncis harga Rp2.000 masih empat wortel harga Rp2.000 masih satu ini bungkul bunga kul harga dua setengah masih satu agak jelek bungkulnya. <tuh>, pasti ya. Tempe tempe satu dua tiga empat lima enam tempe harga 2000 ribu masih enam. Oh, ini ada kacang harga dua setengah masih satu bayam jebol ada dua sayuran hijan-hijan ada empat masih tidak terlalu laku sawi harga seribu lima ratus masih ada tiga hmm, ya? opak harga seribuan ada lima ada lima ini opak kerusuk sama opak udang apa ini harga 2000 masih tiga hmm. apa lagi ya lombok gede harga 2000 ha. ini masih tiga sama cabe kecil harga Rp6.000 12345 Masih ada lima, ponpon -pon ribuan masih ada tiga, ponpon -pon campur komplit, komplitnya itu ya kencur, jahe kunir, kunci, sedang jeruk. Ini ada khusus ponpon -pon. masih empat harga Rp3.000 ribu. Ini ponpon -pon harga tiga ribuan juga yang khusus, masih ada tiga. Ini kapar harga seribuan, kapar harga seribuan ini masih satu dua tiga empat lima masih ada lima bungkus masukkan sini kemangi harga seribuan masih dua bungkus kali ini jajan-jajan ini dimasukkan aja ke dalam deh. Kalau untuk perjalanan pulang, bikin sini aja. Jadi, kalau kondisi hujan seperti ini, nanti sayurannya itu sampai rumah diganti plastik, diganti kreseknya lagi ya, biar bagus kembali, biar dijual besok biar nggak rusak juga kalau kena air hujan itu kan biasanya cepet busuk kemudian ada dapat dagangan juga ini tadi ada kluwe kluwe tadi itu ada 16 biji itu tadi ya sebagian sudah laku sudah laku 3 tadi kan nggak salah Tidak jajan ya Teg? <tuh>. <laughs> ya, yeah. itu ada tomat, dapat tegangan tomat tadi itu 3 kilo sama 3 kilo, jadinya 6 kilo hmm, Kalau tomat itu tadi itu beli dari petani, harganya cuma 2000 saja ya, 1 kilonya Jadi itu tadi 6, 6 kilo, jadi ya 12.000 Karena ya harganya masih murah sekarang kalau Karaoke ini tadi, rute-rutean ya Harganya ya 2000 lah belinya dari petani tadi itu. Nah, itu Nah, oke Mungkin Seperti inilah sisa-sisanya ini, tapi harga 2000 an jajan-jajan hmm. Oke, kami berbincang-bincang ya ada saudaraku juga yang menanyakan kondisinya Aldivo nah, Jadi kondisinya sekarang itu ya Masih dirawat ya, masih rebahan Belum bisa aktivitas Masih dirawat di rumah neneknya Di desa DH, seperti itu kondisinya sekarang Jadi ya Kita doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan bisa cepat beraktivitas kembali Seperti sedia kala ya saudaraku Dan buat saudaraku yang kurang enak badan juga ya Mudah-mudahan rekas diberi kesubuhan Amin dan sekarang sudah jam 5 lebih sedikit ya ini jadi kemungkinan sampai rumah nanti jam 6 Alhamdulillah sudah sampai rumah ya ini karena tadi itu kesorean karena istirahatnya tadi itu melebihi dari jam berarti ya istirahat tadi itu dari jam 12 sampai jam 3 ya karena hujan jadi sampai kemalaman pulangnya ini kondisinya udah gelap Terus ini saya juga mau ngelas Tadi itu ada yang patah obroknya <laughs> Oke sekian dulu kegiatan kita hari ini Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye